dia yang jelas tak bagus lah jalan pendek depan mantu omongan tadi mertua netek anak ya depan mertua kalau mertua nak bergerak kalau tidak diceplos ke mulut ni masih mak dia tulang adun yang uangnya bu bangsa galak nyusu anak keliling kampung diambaknya adun yang dituman ke budak adun yang nak ngoling netek ya budak ada ada yang bangsa kalak nulangnya nak terdingin, dingin kecap ke nasi. Keliling, ngeri budak main nah, di komplek. Nah ada uang-uangnya Yunian. Ada budak tu di duduk, makan duduk. Tak boleh tegak duduk. Mantem -mantem, ada. Jadi balik-balik dedekan kita tu lah. Ada uangnya Yunian. Asal. Netek yang nak pinggir jalan. Betulnya lah piharuan ni tu. Berhenti kalau tukang beca tu. Ngapo mangset katik tarikan. Eh. Katik tarikan cuma ado awasan. Tiago nan masih tu pulo mamang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tih> <tih> Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala man Wakalal musanif rahimahullah wana faanabihwa bihalumifidarin ya gull al mutawaliat lilabb ada pun adapun pembatal salat yang pertama al kalam berbicara walaubiharpin mubhimin ila in <tuh> lagi sholat donya berbicara walaupun hanya satu huruf tapi dipahami kecuali lupa dan diucapkan sedikit apalah kalimat yang satu huruf tapi pacak dipahami kalau niatnya itu kalau niatnya ngomong atau menunjuk tahu Maka batallah solatnya Jadi nak benar-benar tak, tak boleh Melakukan sesuatu yang akan Meluarkan kalimat Yang kio-kio bakal ngusak solat Kecuali dia hanya atau dia tidak sengaja Yang galak telaju ni apa? Bersin Lagi solat nah, Telaju Alhamdulillah kawannya wagas. Kepala <laughs> terlaju, terlaju eh. Cuma kalau lagi legan bersin atau Nak angop Kepala sambil angop Bacuannya jangan diterus ke tambah lagi bacuannya rukun. Iya ya, bodo ya. Nah, stop <ke> dulu. <laughs> Kita ini nak melok ke ni ramah ngop tadi. Oh. Ya sudah, ngop lah dulu. Tutup mulut. Jangan. Ayo. ayo. ayo bacuannya jadi tak ada Tutup. Langop. Tutup. Kalau lagi angop, sunat nutupnya jangan dengan yang putih, tangan kiri tapi pakai yang hitam. Karena ini. Hey. enggak nganget? iya jagung nyakit aneh isu Hah? isu <laughs> ini tako aneh oh okay. yeah. ah mano kedua wabil af'alil kasiratil mutawaliat si harakat berbuat berbuat banyak yang berturut-turut seperti tiga kali gerakan kita nih galak gatel jadi yang donyo bergerak batal itu ibu bapak kalau donyo anggota besar kalau donyo bergeraknya itu anggota besar batal yang menggogaknya tu yang tidak dikategorikan anggota kecil, walaupun berkali-kali geraknya tidak batal, tapi pajak dimasukkan hukumnya main-main. Ada uang ni matonyong kita kerti mak kemian, itu tidak batal lah, lah. kemian banyak makan kelapo, bingin mana boleh lagi kecil banyak makan kelapo, maka bukan kemian kalau. Agaklah makan kelapoe banyak keremian. Tahu mak mana keremian tu? Tapi <laughs> tu bo nek tahu keremian tu anu. Yang galak, Bu. Begaudit. Nah, bergaud itu kalau yang bergeraknyo jeriji. Jeriji, ini dianggap masih anggota kecil. Tapi kalau dia tapak tangan, itu anggota besar. Maka kalau kita gatel, tapak tangan tempek kedokin. Nah. Nah, jijiknya gerakkan. Kalau dia nyetapak, waktu dia bergaut, satu, dua, tiga, batal. Ini dianggap anggota besar. Tapi kalau ditepak kedokin, nah, jadi yang besarnya ini mantep. Jadi apa uji risiko? Nah, ini kalau sekali gerak, tapi kalau dia banyak gerak, ini sekali, ini sekali tiga. Yang hebat lagi sambil sholat sambil ngisi ke lubang hidung. Ya. Nah, ada juga. Ibu pati ke bung sholat, ibu rasa sholat, pati ke bung sholat. Yeah. Nah. jadi, misal. Uh, ini pula, hitung dua ini. Kalau dudunya betubi-tubi, kalau sudah sini, sini pula dua ini. Tapi kalau di sini tuk-tuk di sinilah, Dihitung satu. Asal tapak tangannya mantap, tapak tangannya itu kena. Nah, jadi bergerak ni ciji-meh. Dia tak ada melok. Kalau dia ni melok, satu, dua, tiga, batal. Aduh ngelak mainkan jari kaki. Nih, ala ah, main-main dia itu makro. Termasuk menggoyangkan tunjuk waktu tahiyat. Makro. Jadi enggak batal. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain ng ngoyangkan tunjuk ni hukumnya sunat. Ibu nengok dak aku ngomong? Sunat. Ya. Yo, sadik ae wong Jadi tugas ibu siang ini untuk nenger we. Idak mengulas. Yeah eh, atau sini jadi kalau yang batal atau lagi lagi solat main ke gigi palsu adok ketak ketok ketak ketok diyo apa ni ngau poloboh itu tidak doang kita batal cuma takut meninggal waktu tetegok gigi lah ah, jadi banyak banyak begaul banyak apa ah, banyak awasan ah, cemecem Nah, jadi ada yang ada, yang ada nah, tapi kalau dia nuangnya. Ada nakapi kalau danya yang solat galak macam mau menghabar itu batal. Nah, ada nian galak bergerak batal itu. Nah, ha, iyo menghabar. Batal untuk maju, mondo maju. Mak kayu unjal di tombuh banyung. ya. Kutu demen lah, ceramangan betino galak di kawang lah kami jadi. Oh, kita omong, oh, ionion, galaknya, kena kutu dengar gue. Ida ionion, aduh ionion, om pagak kami tu, galaknya, mak itu dia tu oh, panjang sini eh. dia ulas lagi omongan tu Tela lemaknya pagak betino tu banyak bukaan. Kalau ngalanang negok be, yo yo yo, mak tu bukaan, ye yeah? Nah, jadi. Apo eh, bergerak yang batal itu bergerak anggota ber anggota besar. Nah. Di kalau dia ngelak macam dia ngelangka, misalnya ngelangka satu. Ada yang ngat kan, sekali langka itu satu maju kaki kiri itu detung jadi dua atau sebaliknya. Ada lagi ngat token tak mungkin kaki itu nampak sebelah sebelahnya tak lekang ya. nah, kang. Jadi sebaiknya mak itu kata ulama.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 tapi kalau dia langkah-langkah kecil, tidak apa-apa yang pernah ada kejadian ini ada makmum di baris yang ketiga, Imam Batal dia menghenti Imam dari baris ketiga, ngancam ke Imam sebenarnya kalau Imam Batal itu, yang punya tugas menghenti ke yang di belakang Imam apa kalau nak sab ketiga itu, kalau banyak langkah ah, minta token hebat men keterlaluan, keliwanaan hebatnya itu kalau imam batal, jago imam batal? Main. Genti imam batal itu kalau kita dalam posisi, posisi tegak. Jadi kalau kita posisinya posisi tegak, imam batal kita baru maju. Maju juga dikit, baik-baik saja harus tempat imam. Maka itu tempat imam dengan makmum itu tidak ada, boleh, tidak sama. Kadang imam tinggi dikit, diunjuk iti plek. Atau diunjuk yambal, sehingga imam lebih tinggi dari makmum makrohukumnya tidak boleh, mesti nak sama makmum dengan imam tu. Jadi kalau imam batal makmum lemak ng ngenten dengenyo. Tapi kalau dengenyo lebih tinggi makmum dengan imam lagi nak nglangka makmum. Banyak menjir menjir kadang kayak di lebih dengenyo senti batu imam. Tidak boleh itu makrokum. Ya, yeah? jadi nak kato. Ketika dengenyo ngentim imam dengenyo nyayawe jalannya. Tidak perlu nak ngangkat hikilnya itu Sudah itu yang di belakang Sudah tuh namanya jemaah ah. Yang dituntut tungka At tumitu Tungka At tumit Tumit, tumit. Nah. Kalau tumitnya sama Itu sejemaah Tapi kalau tumit imam itu lebih maju dikit Dari imamu walaupun dia satu baris Kadang-kadang sebarisan sama Cuman tumit imam lebih maju dikit Nah itulah yang jadi imam jadi ketika imam batal kita tidak harus nunggu di tempat imam, cukup maju sedikit tumit kita dari makmum lain itu sudah imam. Tidak harus nak nunggu tempat imam tuh nian nak ngenjot mik pula. Lajunglah aku nak Sudah tuh kali imam batal ngenti imam tuh tempat yang tegak. Jangan posisi sujud imam batal kita ngenti lagi sujud tuh lah. Raja, mak buayo. Allahu akbar dikuat Allah Allahu akbar cuman niat kita sedang menghenti imam Allahu akbar tak maju dikit sudah imam lah itu teruskan baca nih, imam yeah. uh. ini dah tentang tentang imam laju sujud lagi gokok imam batal gokok tu lah dia maju nyodoh lagi rokok maju kan lah, nejo ke? Lagi rokok sambil maju, salo, lagi tegak tu lah na. Wah, Kua... eh, impul, boleh, yeah? ye? I boleh nyambung. Wah <laughs> bizi ada tidur nindpe menambah rukun perbuatan. Lah cukup. Jumlah kekaat ditambahi pula sekaat, lalu sengaja batal solatnya. Solat mukib tiga buat nyempat, isak empat, empat buat nolimo. Nak gancang masuk sugo, lupa tambah madad masuk. Kalau dia lupa lain cito. Wabil harokatil wahedalilal. Satu kali bergerak tan, karena bermain-main tak boleh. Sengaja satu kali bergerak Tapi tujuannya main-main Maka batal sholatnya Dalam sholat itu Cuma boleh bergerak Pada tempat-tempat yang tidak Merusak ibadat Kalau dia membuat sesuatu yang merusak ibadat Walaupun sedikit, sengaja batal hukumnya Kalau di Mekah itu macam-macam Ada yang benda kejam, Ada yang angkat HP, Hapinya itu. Angkat dulu, sambil mati ke, bali lagi. Ya pelajaran mereka ada batal. Pelajaran kita batal. Bolehlah juga bapak ibu kalau kita jadi imam. Ustahulussalah. Ustahulussalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP matilah dulu hape-nya. Akhir-akhir ini tadi, di Mekah di Madinah. Yang seringnya di Madinah. Yang seringnya di Madinah, Syekh. Apa itu namanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh. Nah yang tua ini. Siapa itu, Paul? Ali Al-Huzaifi. Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Dia nyukuk. Terakhir-terakhir ini kalau habis sholat, ngomong. Uji dia, aku belum pernah dengar Yang mengganggu di dalam masjid Madinah ini, kecuali suara HP Wong ini kan salat di belakang imam di Madinah itu Lupa matikan HP Lagi dan lagi imam, HP hidup Kan terganggu dia Pernah juga Sudes, waktu di Mekah Khotbah Jum'at Ngomong dia, kendaknya di masjid itu Mati kelah dulu, suara apa, Rintron rintron, apa. rintron, suara HP itu Mengganggu untuk kan nak tenang bu maco Quran tu kita kalau sudah dibingungkan al Quran itu salah bayo jungnya kegok Inka nasilla syahata muahidatan faidahum jamilul dina muhdirul fal yumala Subhanallah pernah kejadian di sebelah sile sebelah silir pernah kejadian ada mimpin yasin mustinya khomidun bacanya jami'ul ladainamuhdorun undangan selama maghrib inka nats illa sayhatan wahidatan faidahum khomidun mustinya dia jami'ul ladainamuhdorun berapa lembah kita diliwati <laughs> fal yaumala tuzlamun absur syai'at terus sampai habis diantara keluarga orang sedekah ini ada yang agak ngerti Nanyolah dengan wak tu Mak cek numpang nanyo. Nanyo apa? Yasin tadi ngapa mencolot. Tadi tu Yasin tu Ngapa mencolot. Nyawab Itu Yasin Maghrib Nanda nah disalah ke? Itu Yasin Maghrib Singkat Astaghfirullah Yang pajak disingkat tu tahlil Biasa tiga-tiga macam sepuluh Biasa 100 macam oh. lima bu, <laughs> ni yasin ni, yasin maghrib, yasin maghrib, aduh masih maghrib masih ah, nisya. Ya Allah, kadang-kadang penyakit kita ni, uh, nanda dikatakan salah tu nak, penyakit itu nanda dikatakan salah, ngaji salah, nanda, bacaan salah, nanda. Waktu di umat manci, aku ni maco doa berzanji. Wawfir lina siji, tulisannya tuh. Wawfir lina siji hadihil burudil maulidiyah. Sayyidina ja'farim ja man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama. lina siji. Yang aku ini macu wawfir lana siji. Wau fir burujil mahabaratil maulidiyah habis baca JK Sazili sini Bik kau tadi baca doa tadi di ya wau fir wau fir linasiji biji mah kau mana ngapa ya? kau tengok wau fir ampunkanlah bagi yang nyoson ini kalau wau fir linasiji apa dia kau baca Nah, yo memang salah. Yang nunjuk tahu ni memang wong ahlinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya ni Bapak ibu paling galak bacaan depan wong pinter. Pacak meneliti. Kita ni kapan bacaan depan wong ngerti? Lagi takut. Jadi kapan nak benangnya? Bertemu lagi kan kisah jilid musola. Wong wong wong muka soru mobil. Macau Merhabah maulud Ya benar aku ni Ya tawab Tuhba alayna Ya tawab Tuhba alayna Habis itu marah Uji buya ma Macau ya tawab Tuhb Ya tawab Tuhb Uji buya Ya tawab Tadi ya tawab Tuhb Ya tawab Tuhb Ya tawab Tuhb alaina. Uji buya tadi sudah orang sepi apa jibuya aku tu, kau tu maco bener. Wong yang, yang sebelah kau duduk tu tertawap, tawap tertawap, tawap aku nak negar dia, jibuya aku tak kenal aku tak kenal orang siapa itu biarlah aku negar kau, be. kau tu anakku tak mungkin kau nak iya, cikgu, aku beresah, aku, aku macam tertawap tu Bisa, kata tertawap tu bukan kau, orang itu jadi aku marahi kau tu, biar dia terdengar oh ya karena kita budak ditegur kan tidak itu marah tapi kita tuh nak marah karena benar rupa dia tu nak nyalai siko itu sama dengan Sayyidina Hasan Sena Hussein ngembak waduk Sayyidina Hasan Sena Hussein ngembak waduk nyinggok orang ngembak waduk orang ngembak waduk ini ukurannya kurang, nyuci tangan kata Sayyidina Hasan Dek, kau ngembak waduk ngembak waduk, jangan disampai ke sikur separu be Jangan sampai jangan kena model uang itulah Nyuci. Turut ini, ditego Dek, salah ini. Nyuci kodok tangan ni sampai ke Ini kurang Mama itu ndole. Panjinggung. iyo traso. Ninggung, tanyo, kamu ni siapa? ngapo model ini Nyuci? Tiga. Iyo, yai kami ngajari sampai ke Siapa yang ikam Muhammad bin Abdullah no, sini Hasan Husain rupanya Nah, jadi caranya tuh macam itu Taman zaman sekarang ini Uang benar, uang salah dibeneri? Nanda Katoklah cerewetlah Cak takoanlah, cak lah. Padahal kita ini kan perlu berdakwah, dakwah tuh tidak harus jadi ustazah Tidak harus jadi kiai selagi kita ada kepacaan kita nyuk tahu dengan wong ya nah man wong ni ah takon kan ni cak pake man dua lapis make jilbab lah takon anonyalah ke jilbab mau dua lapis make jilbab baru dua tahun baru tu berjilbab lah nak jadi setajah oh yang laki tadi di rumah Maki cano pendek Kulu keli Kulu keli Nyuci mobil Cano pendek Haji bini ya. Apa yukak Maki sewet, Apa cano panjang doso, Hai Kamu juga Ngawasnya Bahasa ai itu Berarti nyampai Hukum Tak lemak kak diawasi wong Dia gawat Tambah lagi Depan mantu Mertua cano pendek Kan ada Akhlak tak bagus Bukannya ah, Dia yang jelas Tak bagus lah Cano pendek depan mantu, omongan tadi mertua ituo, netek anak ya depan mertua kalau mertua maw bergerak nanda bergegak, ngawas selusuh dah. Kali dah diceplos ke mulut ni masih mak dia tulang. Adonian uangnya bu, bangsukalah nyusu anak keliling kampung, diamboi nih. Adonian dituman ke budak, ada nanda nak ngoling nih netek ya budak ada ada yang bang kalak nulangnya nak terdingin dingin kecap ke nasi keliling ngejeri budak main nah, di komplek Nah ada uang Yunian. ada budak tu di duduk makan duduk tak boleh tegak duduk Teman -teman, ada. ada jadi balik-balik dedekan kita tu lah. ada uangnya Yunian, asal netek yang nak pinggir jalan betulnya lah api aruan ni tu berhenti lah tukang beca tu. Ngapo mangsetop katik tarikan. Eh. Katik tarikan cuma ado awasan. Pati aku dan masih hidup pulo mamang itu. Niang gari, nang gari. Sapi mano tadi lupo aku ni. Ha, wabil akli wasyurbi illa innasiya. Wa qalla, ha. Makan atau minum Kecuali makan minum yang sedikit, tapi sifatnya enggak sengaja. Bahasa blame enggak sepira. Jadi, kalau misal kita habis maghrib, ada undangan, tahu-tahu balik undangan tadi, tidak ada batal wudhu. Tidak batal wudhu. Kalau kita makan minum, tidak batal wudhu. Cuman, kalau kita makan atau minum yang nggak ada rasa, itu sunat kumuh-kumuh. Kita misal minum banyu teh, minum banyu serup sirup, kopi, kan ada rasa. Nah kalau dia itu rasanya itu masih ada zatnya batal bu. Masih pacar dikecap. Batal itu. Bekecap, zatnya masih batal. Nah jadi biar dia itu hilang rasanya, waduh dah usah ngebek lagi. Kumuh, kumuh baik sunat. Ngesih kerasa tadi Laju tecap-tecap Mayang <tuk> <tuk> <tuk> yeah? nah. Kecuali kecuali Kalau kita ada wudhu Melakukan yang makro Walau tidak batal wudhu Hukumnya sunat mak, Sunat wudhu lagi Misal habis sholat maghrib Makan malam Temakan jering Temakan Apa <tuk> Uh, oh, ini ahlinya yeah? Nah, Pokoknya makan-makan yang makro Itu disunah ke Ngembak wuduk lagi Kalau dia tidak makan yang makro Wuduk tidak batal Cukup berkumu-kumu Kalau khawatir Walhasil Lupa kumu kumu tadi, ada bekas nasi sih ko, atau bekas dagingnya tadi makan gendang tadi lekat gigi sele, tahu? Ah, ni daging ini. Iya kenal, iya kenal saya. Tahu. Nak dibuang dua belas setengah. Aitegokwe batal, biarpun dikit batal, walaupun sele. Ba, tapi kalau tidak sepigo tidak batal. Jadi kalau sedikit sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau banyak lupa itu berarti ada kelainan dia salah. Ini dikit yang dihukumkan kena dikit. Kalau banyak tu tidak mungkin lah. Kan pempek pakai nyel cuko pulok lupa, kadang galak tu makan kui lumpang, kelaponyo. Jadi warhasil yang dikit kecil yang galak ado di sela-sela gigi galak tetegek kalau sengaja batal illa innasiya wa qalla kecuali kalau dia nyolu wabiniyyati oh. qat'is yang ketujuh niat memutuskan solat ay batal ya solat nah itu batal urung misal urung batal wabita'liquqat'iha kemudian ragu-ragu menggantungkan niat untuk memutuskan solat dengan sesuatu, misalan, jadi tidak datang nih, ya, maghrib nih, gak ku solat, Doni datang, dah salat belokin, kayak datang ku batal ke, ah, akbar, kekhat keempat tinggal tahyat, assalamualaikum, sana, nah datang ya batal, otomatis batal kerana dia tadi ngomong aku nak sholat dokin kalau dia datang batal, batal. nah datang dia batal, batal. tapi Aidan ini janji nak datang dah sholat dokin lah kendak dia lah paling baik dia nunggu nah tidak batal ya kerana dia tadi dah katik keinginan untuk membatalkan so. sama dengan nyeri bini yeah? sama dengan orang bercerian kalau kau metu hari ini jadi di bawah pukul 3 jatuh tolak satu aku kepada kau dia pergi jam 4 tidak kena. bawa jam 3 dia pergi jam 4 tidak kena. jadi anda takluknya kalau kau jadi pergi hari ini kau keceri. berarti jam besok dia pergi tidak kena. jadi artinya jangan Jangan dilanggar omongan itu. Ya? Yeah? Uh, kalau kau pergi lewat lawang depan ini, kau jatuh tolak. Dia lewat genteng, tidak kenal. Ya. Jadi sikok lagi misal dia ngomong ini? Aku nak salat ke ke masjid, tapi kalau imamnya Sianu, aku tak galak. Kalimamnya imamnya sihanu, aku tak galak Belaklah dia solat Sayu-sayu sayup suara ni Tak cirin dia Kalau solat, siapa imam tadi? Sihanu Dia, iyo. Maka wajib ulang solatnya Karena dia tadi, aku galak solat Kalau tidak dia imamnya Menentukan sesuatu Tidak boleh Ya yeah ado bu, ado model itu model wong-wong macem itu tuh sangkan dikupas dalam hukum tuh ada yang ngelaku macam itu, yang cegi tadi juga macam itulah, ya yeah. cuman ceri itu di kalau cegi itu dibeda kenyan bahasonyo ado kage kau, nah, kage kau kage tapi kage belum kage kau kage belum jatuh kage kalau kalimatnya ceri jadi jatuh ceri macam itu kau kage kau almainilah kau, kau kau Age, kage kage dudi fihi bahasanya nih mana bahasa palembang eh ya? melang-melang lagu-lagu olo olongan nak Ay, batal batalida batal tidak, dihukumkan batal. Wa bi an yamdhiya <tuh> ruknun ma'a syakki fi niyati taharrumi ragu-ragu untuk uh, bimbang tentang niat pada takbiratul ihram. Sementara dia sudah melakukan satu rukun lain atau belum melakukan maqam apa isah niat aku tadi. Maqam apa isah maka dihukumkan batal. Jadi nak harus ya Yakin Aw Aw yatulah zaman syak Atau denyo Keragu-raguannya itu terlalu lah Terlalu uh, Maghrib apa isyak tadi Maksudnya Maghrib tadi Sambil berbacon, habis ragu Maka dibatalkan sholatnya Jadi kesimpulannya Sholat itu harus posisi dalam keadaan Yakin be yakin benar tidak boleh ada syak-syak agu. kalau dia ragu, ragu, ragu, ragu, ragu, ragu terus itulah galak dipastri oleh Belis tadi jadi harus ibadat itu dengan keya keyakinan harus yakin tuh dalam arti kata belajar kalau memang Buyan nak cek cek benar tidak salah pula yang penting kita sudah belajar kita sudah memahaminya sudah tahu pelajarannya nah, Tinggal mengaktik Pasrul wa syurita Ma'ama mara dikabuliha Ainda Allah subhanahu wa ta'ala Bi'anda Allah subhanahu Ayaksida biha Wajha Allah Ta'ala wahda Wa ayyakuna ma'kuluhu Walmalbusuhu wa musallahu Halalan Wa ayyakuna ma'kuluhu walmalbusuhu Wa musallahu halalan Wa illa minha wa biha agar salat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala syarat-syaratnya harus dipenuhi di samping itu salat harus ditujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa wahdahu wa iyaku na'buduhu hendaklah dia memperhatikan apa yang menjadi makanannya dan pakaiannya Manis tarasauban bi ashrati darahim fihi dirhamun haramun la yuqbalu salatuhum adama alaih yang meli satu baju selembar baju dengan harga 10 dirham di dalamnya kata Nabi ada satu dirham dari duit yang haram dibawanya solat maka solatnya dak Allah terima itu pakaian wa makanannya taraklah bud eh oh kacamata aku ni solat pakai kacamata ocul ke Lepas ke kacamata ni ha nah. hati yang haram bilang wah oh, haram kopca ni haram dosa kopca oh jam tangan haram ocul ke jam tangan baju Tukar baju lain Sempak Tukar sempak lain Sewet, tukar sewet lah. Artinya Bapak Ibu Apa yang kita pakai ketika sholat Kalau tahu merasa Itu dari barang yang haram Pacak kita gitu, Pacak kita gitu, Kalau yang dimakan Kalau yang dimakan Hati-hati Bapak Ibu Dengan solat ini ada main-main Jangan kita anggap ringan Kita ngomong makan haram Kita jalan terus Solat kita gawih ke terus Hati-hati Dan kata nilainya Pertama kali dihisab di akhirat Perkara solat Kalau solatnya benar Semua amal Allah terima Kalau solatnya tidak ada benar Solat tidak benar Tidak Allah terima semua amal kalau tidak benar Kalau tidak Allah terima Mana nak ada kalimat benarnya Jadi nanti hati, hati Jangan kita maksudkan kendak kehidupan Makan lemak, ayam, daging, riwak, sate Nasi minyak, nasi beriani Nasi mariati Apa? Mariati apa? Yang besar ni? Beras mati Beras mati apa? Bukan cik yang Beras panjang, oh, beras, oh, beras. hah? Beras panjang nah, yang dari India tu. Oh, lemak selang beras panjang. Iya, <laughs> beras beras panjang, beras pendek. Aku baik, masuk perut Zaman ini buku uang makan jarang sudah ada yang tak ada dimasaknya nasi beras. Tegoknya mentah, tusukongi banyak, medok juga jupun. <laughs> Ya, uji sama bae Ustaz. Dimasak dulu nasi. Medok. Masuk je perut sorong banyak medok juga cikgu Nah. Hati-hati jangan aso-aso. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang dan makan haram itu. Jadi mana ya Rasulullah? Aku yang mengkonsumsi yang haram nih mak mana jadi? Yang badanku tumbuh dari barang yang haram. Mak mana nak membersihkannya? Apa kata Nabi? Semenjak kau tahu barang itu dilarang jangan lagi kau konsumsi. Taubat minta ampun sama Allah, yang dilarang itu jangan diulang lagi. Tuh, jadi harus diperhatikan malbus pakaiannya. Wa maku luhu makanannya Harus diperhatikan Jangan sampai dikonsumsi dari yang haram Tidak Dapat dari yang haram Termasuk yang haram itu Ibu dapat telekong dari calon anggota DPR Bapak-bapak boleh sewek dari anggota DPR Ini lagi musim ini bu Magi jilbab, lagi telekong, lagi sewek nak tak kata ke kebaikan loh Yeah? Ah. Jadi tidak usah pening-pening kepala Tidak usah pening-pening kepala Milih anggota DPR cari dari partai yang bakal mengusung Islam DPR itu kedudukannya kekuat Bapak Ibu menentukan nasib negara nih. Jadi jangan kita repot milih kenurusan presiden DPR itu juga harus diperhatikan Jengok informasi dalam menentukan sikap ini Modal kita tiga Mata kuping hati Mata kuping hati Mata jingok gawainya kuping dengar kabarnya Hati ikuti Uji Allah dalam Quran Walaupun bapak kau Walaupun anak kau Kalau dah aku jangan didukung Kita ni Ay tak dat lemak Bapak aku ni bermindu Jadi mentelur iyo, tak lemak aku tak milih dia kita tahu PL-nya enggak bagus, jangan. Zaman pemilihan anggota DPR ini wong jahat. Maki topeng enggak Berfoto maki kopca. Berdasi, pakai jas, itu tu minjem di studio. Nah. Jadi hati-hati. Inilah tahu partai-partai wong -partai kafir, yang negak partai wong kafir. ...yang nyalon dari partai itu Islam. Ha? Nah. yo ya kita tak usah nak nyebut macam mana ke okay? tak lemak. Kanlah jelas kita nyingkuk pacak. ada dari... ...yang bela agamanya ni apa? Gerindra, PAN, PKS, PBB. Berita hari ini hebat ibu. Mati di jika hutan habis main dengan waria. <laughs> berkencan dengan waria banci. matek je hutan umur 58 tahun matek sama banci khatian antanan habis apo tino dunia ni nak main dengan banci Data dari pengadilan jando di Sumatera Selatan di Data dari pengadilan untuk di Palembang dua ribu terbaru. Data dari pengadilan aku tuh ngomong. Dong. Yang ter, terlepas kali yang baru-baru ini kan malah waras, -waras. Maksud tuh banyak betino. Ngapalah nak maksiat macam itu. Terlepas dia nak punya anak atau tidak Nikahkan dengan cara benar Ini berita hari ini Poligami diharamkan Wali nikah dihapus Tidak bisa terhukum Apa? Homoseksual Tidak bisa Bahkan Mahkamah Konstitusi Sudah menyatakan tidak ada hukuman Yang sepantasnya untuk homoseksual dan Selbi Eh apa? Lesbian Astaghfirullahalazim, masyaAllahalazim. Padahal, padahal ibu dalam hadis bapak ibu salah satu penyebab balak dunia gempa, apa bencana alam ini dari hal-hal macam itulah. Di Palu itu ada seribu lebih anggota LGBT. Di Jakarta ditemukan satu rumah mewah diisi oleh sekian banyak pemuda-pemuda tampan yang sek menyimpang sampai ada sikok presiden negara mano itu ngomong saya siapkan satu penjara untuk memenjarakan wong homoseksual homo dalam satu penjara akan ku bebas ke diri penjara tuh kalau dia metu pacak beranak itu nanti di WhatsApp waria menikah mak isleh yang jadi betino tu make selayer. Beselayer ni kan. Iyo. Iyo lanang sama lanang, yang nak jadi betinonya tu beselayer. Tak kata ke betina. Iyo lanang. Pakainya baik. selayer. Tahan berkutang. Singgahnya ni pejal kaos kaki lah, baju kalau <laughs> macam dia katoknya tu isi. Kau tegak. Men, tak kalau awak abah betino. Yang nak jadi lanang ni tadi tu lesbian tadi, rambut disikat, pakai lananganian, pakai motor, mahap ngomong sampai minta ke lanang tak dene lagi pakai betino. Bego lagi dan dak lagi. Mintak kato kelanang nian. Tiap bulan melesoptek. Inak syokoni, mat Allahu Akbar. Yang model macam ini nak dirangkul. Kita rangkul mereka. Kita ngangkul dia meluk. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim giliran kaget datang balak bencana anda disalah ke pada uji nabi kalau kamu ketemu dengan satu kaum yang melakukan seperti perbuatan umat nabi Allah bunuh mereka hadisnya dibunuh, suruh bunuh itu lanang dengan lanang bunuh ni banyak nak kadang salon-salon salon itu jolak kalau nah Ya Allah, palak kalau ini kepeng ya. gunting gitu. ya? Ya Allah, kalau dia tidak lagi popo, kumis yang merengkilan Anak ke Bandung Bandung, dah jatuh Bandung Nginep di Bandung Bermobil Habdesaw, ya calam jika kalau cantik betina no. Pandia awasi jangan pakai kinosat kalau lanjut kenyang, gua pabanci, mendebis lagi. Wah singkapnya sewet kero cantik bebek. Nah ni orang Bandung lah, alah kebagus banci di Bandung, bangsa kabus baru, loh kak, telah jua itu, cantik ni, ya Allah. Ana pernah kebohong, alah kecantik betino cuman kawak motor besar. Lesbi Juh, Cantik Kemudian Rambutnya si sasab Sebelahan Mobil kami, motor dia Dinjuk tahu budak Itu ini Ustaz Ya Allah Waktu itu nak keboga ke rumah Ustaz Amin Saya Amin Abshi is, Oh ya Ustaz melok Kami ngomong dengan Ustaz-Ustaz Ya Allah Rabbi Tuhan, Di Palu yang tempat Sulawesi Tengah ini Seribu lebih pengikutnya Main pedanglah totang ting tang ting tang ting. Nah, udah lagi nyambung. Kok mulai lagi senyum. Cuma lah maksiat ini lalai keduliwan Allah ya Rabb. Allah ya Rabb. Jadi apa dia kata orang ahli psikologi? Begobanya mereka itu karena hasil pergaulan. Anak kita lanang nih, main terus dengan budak-budak betino, main nanaan, main masak. Pengaruh sifat betino tuh pindah ke, ke dia. Jadi dia nyingok lanang tuh dia lanang, nyingok lanang dianggapnya lanang. Di sifat betino di dia. Anak kita betino, mainnya dengan lanang terus, main nekal, main layangan undali balik ke gedia betina ngolok layangan mebek layangan ujung-ujung dia betina nyi ngobetina tu siaga jadi dak bagus jugo budak ditalak-talak ke bergaul lain jenis dak ado jadi memang sengajo kalau budak lanang mainlah mobil-mobilan mainlah tembak-tembakan main bola pokoknya mainan lanang ya Allah Ya Allah kerinan Aku buku simpul ke mak ini Hingat dunia kerog ini Dengan anak ni simpulan jaman sikap Mati tulah dia habis Budak tu lah mati tulah nah. Habis Bau tenang hati Mak ini hari jangan kan budak Lah punya anak dua tiga ikut lagi masih rusak Lah besar Yang la lah bercocong lagi masih nginek Sabu-sabu Ini berita sehari ni 250 kilo sabu eh masuk ke medan macam kebet-kebetan gendong Allahu akbar oh kati antanan lagi kerian budak ni idak kita talak ke metu pecak danyo kurang bergaul kita talak ke metu pikiran ni melang-melang Idak punya internet, dikena, dipasangkan internet Punya internet, segala film, segala-galo dia awas segala Ida kita turut, iya anak kita mak kayu besar, iya hutan Gimana mama ini, kenapa dia tidak boleh? Belum waktunya nak. kapan lagi? Teman kakak kan begitu semua Mak mana mak caranya? juga apa kita. Nanti anak kita nggak ada perkembangan gimana gitu loh. <SILENCIO> Tapi kan kita juga masalahnya iya. Balik dulu. Allahu akbar. Kadang kalau lanjingok main tidak ada salahnya wong jam lima lah balik di rumah. Mayang maghrib Maki baju piyama ngaji budak ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ah, ibu dah Idak tak betah nak betana, nak betah nak Nak betah nak kayu basah Tak beranak-beranak lah Beranak Ati su Api susah Tak betah nak-betah nak nak kati api Tak beranak-beranak lah Beranak menggel ke dia ha? Menggel hati Tapi man geliran terkena Anak beneran lah tu Dua, tiga kau kurang Oh, yang anak tadi ngaji Yang si kau ni tadi Macam solawan Rohatil antiyaru tashdu yang ini ngomong yang ini jawab yang nabi sanah yang ini lagi macam Quran Ya Allah ngapolah punya anak tiga kok cuman mentau bagus kali oma <laughs> ini tahan kelah ajak tunju iko Tapi gelek kan punya anak megel hati jangan kesik apo lagi <laughs> Anak pernah ingat ibu dulu galak marah Allah jernat arwanya Pegel, pegel dengan anak. Kau wanah, kau ni. Mentau model mak ini, kau masuk lagi juga pegun. Wong oh, ingin. Ya Allah, tidak diturutkan perkembangan budak mak mano. Ditugut ke mak mano. Suboh salah. Budak hidup di kewagoh, kurang mampu, kesia tidak sama dengan wong. Terduduklah Tuduk anak kita ni Pakak lawang Nyingat anak yang makan es Es apa itu? Kolok Apa? Es krim itu lah? Mikilo Ya taruh <laughs> Anak kita tadi nyingat lah lawang Alang kedak getun getun Ya Allah nak Pengen bu beli es itu Ya Allah Tuhan kopi Di mana mutaranya Cekalannya kita tak terbeli nak melihat situ getun kena budak diturut di galau kita pula lah kebebanan dikit nak es krim dikit nak ini dikit nak ini dikit nak ke lepamat dikit nak ke mall, dikit nak kesini nak kesini mool tidak laku kuih gunjing apa sih mah lembut lembut kayak gini gunjing apa gunjing Nyawab, ujimaknya, nah ini gunjing membesarkan mama. Ini gunjing buat annyaimu. Dulu mama lagi kecil, nenek kamu dagangnya gunjing. Jadi kamu adalah cucu gunjing. Gunjing, kalau banyak kelapo, tengah nyenjuk sambal cengek. Ya kalah pijak pijak kalah pijak Pij pijak pijak Pij ia berkendak dia lah la pijak masih lemak pempek tebek pempek tebek nah gendungnya cak seprapat apa tiga mata teloknya sekilo lemak hamjuk Nenjuri apa? Nenjuri gula pucuknya Nenjuri blue band Garing-garing orangnya Kalah pijah Isik lemak bebek-tebek <tuh> Budak zaman ini Lemak-lemak makan orang Belambang Asal ada duit Mua-mua tabak tu isi ke hati, daging, telur Supaya solat itu jadi khusyuk bener Perhatikan tempat solatnya Bos-bos inek banyak bangun musyola Bangun masjid bos inek Nyual tanah wong Tanah wong disobornya jualnya bangunnya musyola Hati-hati Ya yeah. Wong yang solat di tempat yang haram Seperti rumah di atas air Goyang, tidak mantap. Makru solat di situ. Wa mursalahu halalan. Jadi tempat solatnya harus dari yang halal. Wa ayahudurakol buhupiha. Hendaklah hati hatinya benar-benar ingat kepada Allah Taala. Falaisalamin salati ilama akalaminha. Jadi hendaklah hatinya benar-benar hodur. Ingat setadi resapnya apa makna yang diucapkan. Untuk itu tiada balasan apapun. Waala, yaji bapi. Waala, yujibapiha. Untuk itu tiada balasan apapun dari salah seorang kecuali apa yang diingatkan dalam hati. Dan tidak boleh mewujub dengan solatnya. Jadi ukuran solat itu sejauh mana dia sadar meresepi sholatnya sebatas itulah nilai ibadah yang dia dapat jadi kalau Allahuakbar setiap yang dia ucapkan tu dia mengerti maka itu walaupun ayatnya pendek tapi dia paham dengan yang dia ucapkan Rabbi gfili, warhamni wajburni Warfani, Warzukni, Wahdini, Wa'afini Warfa'ani tahu dia Ya Allah ampun kelaku Kasihilahku Cukupilah kebutuhanku Angkatlah dengan hajatku Tunjuk aku rezeki Tunjuk aku jalan yang benar Maafkahku Sehatkan aku sehat Lapan Doa duduk -do antara dua sujud tu. Rabbi Ufili, Warhamni, Wajiburni, Warfani, Warzukni, Wahdini, Wa'afini Lapan, minta sehat, minta rezeki, minta selamat di akhirat galonya. Diresepi, supaya dari kalimat yang kita baca tadi, kita dapat memahami. Nilai yang dapat dalam sholat, sebanyak nilai dia sadar. Meresepi bacaan, Alam so. sholatnya.